Baiklah bersahabat selari dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada juga spesial para sahabat tentu dari Om Ishar Di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Dede Lesti dan kakak Rizky Pilarni nih Momen akad pernikahan Ada kalimat caption yang sangat luar biasa dituliskan oleh Om Izhar. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan kita semua. Semoga doa-doa baik akan terus mengalir buat kalian. Masya Allah, persahabatnya ini betul sekali. Mudah-mudahan tentunya doa doa baik akan selalu terus mengalir tentunya untuk dedek dan kakak bila dan kebahagiaan mereka memang kebahagiaan kita juga mudah mudahan sol memberikan hal hal yang positif memberikan inspirasi terus untuk banyak orang dalam postingan om izhar banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans salah satunya dari akun el underscore bilar mengatakan Amin, sehat-sehat ya papa Tunggu cucu ya papa Masya Allah persahabat ya makin gak sabar aja nih Kayaknya fans untuk menunggu keponakan online tiba nih persahabat ya Aduh makin gak sabar lihat Leslar Junior Pastinya akan cute dan menggemaskan Mudah-mudahan persahabat ya Secepatnya Dede Lesti dan kakak Bilar diberikan omongan Dan kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IG-nya, Bang Awan Potret nih Memposting sebuah postingan di IGS Pribadinya Dedek Lesti dan Kakak Bilar Ini ada tantangan persahabatnya Dari Kak Awan Tantangan kedua like-nya bisa tembus 100 ribu enggak tuh persahabatnya Ditanya tuh oleh Bang Awan kalau bisa tembus 100.000 ribu like nya, akan dikasih kejutan foto cute yang lebih persahabat ya Yang akan diberikan oleh kawan potreti Masya Allah, kita buktikan bahwa fans sejati Leslar pasnya sanggup untuk like 100 ribu Mah persahabat, ya doakan saja support terus Mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan selalu dari ide laki sayangan kita dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabatan yang spesial banget nih, masya Allah. Momen di akad pernikahan, banyak sekali momen-momen yang cute yang tentunya terlihat persahabat ya, masya Allah. Kebahagiaan dirasakan oleh keduanya. Tentu ini adalah kebahagiaan kita juga. Mudah-mudahan Deddy Lesti dan Kakak Bila selalu diberikan kebahagiaan selalu dan rumah tangganya. Dia mudah-mudahan langgang, amin Ya Rabbal Alamin Kita lihat unggahan tersebut di oleh akun senggal putih -S -S Ada kalimat caption juga yang sangat luar biasa Dituliskan Seperti sepasang sepatu, berdua namun tetap satu Masya Allah, suka banget persahabat ya <guluh> Dengan kata-katanya memang Dede Lesti dan kakak Bilar ini seperti sepatu dan tentunya, persahabat ya berdua, namun mereka tetap bersama. Masya Allah, luar biasa! Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Berikutnya, kita lihat juga ada unggahan spesial dari tabloid Nov Official yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Di sini, kita lihat sahabat ya, lesi kejora Rizky Bilar sama-sama ditinggal, menikah akhirnya sah, Masya Allah jodoh tidak ada yang tahu Tentunya persahabat ya, kita mendoakan yang terbaik untuk dede dan kakak. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, pernikahan Leslie dan Bilar masih selalu diingat nih setelah sempat ditunda. Takdir cinta Leslie akhirnya bisa terlaksana pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu di tablet Nova baru edisi 1749. Leslie dan Bilar berbagi cerita seru soal pernikahan persahabat sahabat ya. Memilih hotel interkontinental sebagai lokasi pernikahan Senyum Lesti dan Bilar tak bisa disembunyikan Di hari bahagianya dalam satu tarikan nafas saja Bilar mengucapkan ijab kabul Yang menandakan Lesti sah jadi istrinya Masya Allah persahabat ya Padahal saat latihan sebelumnya ia melakukan banyak kesalahan loh Tuh persahabat ya cerita kakak Bilar nih Pernikahan Leslie dan Bilar dilakukan dengan berbagai protokol kesehatan yang ketat tuh Di garis bawahnya persahabatnya ya pernikahan Dede dan kakak Itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat Tamu yang hadir saja wajib sudah divaksin dan melakukan swab test Tuh persahabatnya memang ketat banget saat akan pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Bilar Ini wajib kita apresiasi Mudah-mudahan tentunya kita semua diberikan kesehatan Kebahagiaan juga, amin Dan berikutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan Dari Kak di sini memposting sebuah postingan foto artis nih Ada Aurel, ada si cantik sang kejara kita Dedek Lesti Ada Kak Marjin juga persahabat ya Masya Allah luar biasa dan kita lihat dalam postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans Lesler Lovers yakni dari akun Lesler Lovers Halo Cute mengatakan wanita terhebat Masya Allah semuanya cantik, luar biasa para sahabat Ada komentar juga diberikan dari akun Rosa Alaskan Les24ler, Dedek Lesti cakep amat, Masya Allah memang luar biasa Dedek Lesti Tentunya dengan penampilan yang sangat luar biasa, didandani oleh Kak Benus Rumba, tampil beda membuat kita semakin pangling. Kita tetap kompak, kita buktikan persahabat ya, mudah-mudahan tentunya doa baik dari kita selalu mengalir untuk DDLST maupun Kakak Rizky Pilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik terbarunya dan mudah ada kejutan bahagia, vitamin bahagia dari pengantin baru persabat yang tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Inilah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.